Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mak Gondrong lagi main skater. Yang lainnya lagi makan. Inilah saat ini kita ngumpul malam. Saat istirahat pulang dari kerja masing-masing. Ada, ada pekerjaan dinas ketuk, kehutanan. <tuk> ada, dinas ada dinas peternakan. Ya, ya ya ya Ini orang-orangnya semua. Dokteran. Apa lauknya Pak? Tolong <tuk> diperlihatkan. <tuk> Aku. sama apa lagi? Dokternya di belakang. Nah, Haceng, ya, teman ya, ya. Teman Ini suasana teman. di PT. Fulika Group Ini kita mau siap-siap Mau makan malam Perkenalkan yang satu Yang gondrong dari Makassar Namanya siapa? Majamuddin yang sana dari Tongkuno, dari Muna, siapa namanya? Yang sana siapa? Yang dari Dalirawa. Johan. <tis> Johan <tis> Di belakang, Haliando Yang di belakang dokternya siapa namanya? Yang sana nggak kelihatan jadi orangnya, aduh Buram orang yang kelihatan Haliando ah, Oke, perkenalkan saya Saya Hamza Yang sana yang merokok siapa namanya? Dari Tongkuno <tis> Ya inilah kegiatan malam hari Makan hari. bersama Ngumpul satu kampung Walaupun ada juga yang beda Provinsi tapi tetap saudara Satu rekan kerja di TKVDUTA GROUP Oke okay. Bikin Youtube mm -hmm. Apa tuh? Juga makannya ya pak ya. Hmm. <laughs> cing? Kau bikin cing? Ini yang dari awal lagi bikin apa nih? Lagi bikin apa bikin ini? Sambal. sambal. untuk apa nih? Colok -colok apa nih? Inilah suasana di hutan rimba layaknya kelompok KKB <tuk tangan> Aduh Apa, oh, ya. oh, ya. Kenapa santung airnya? Oh, deh, ini? Uh, ini tadi ya, perasaan. Oh. lapar tadi oh. makan makan, makan.